Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kami kelompok tujuh main jelita Sakinan Bila, dan Rafian Rawan dari jurusan ilmu psikologi Universitas Islam Riau Angkatan 2021 ingin menjelaskan materi tentang psikologi positif Psikologi positif Apa sih psikologi positif itu? Psikologi positif adalah Studi tentang emosi-emosi positif Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Yang memfokuskan pada pemahaman Dan penjelasan tentang kebahagiaan Dan sediktif global Atau kesejahteraan Serta kekuatan dan keutamaan Yang dimiliki manusia secara operasional psikologi positif didefinisikan dalam tiga ranah pertama kepuasan hidup dan kesejahteraan hidup yang menggambarkan positif di masa lampau kedua mengalir dan bahagia yang kondisi positifnya di masa sekarang dan yang ketiga harapan dan optimisme yang kondisi positifnya di masa depan ada beberapa pengertian psikologi positif menurut beberapa ahli pertama Menurut Slickman, Seligman mengatakan, psikologi positif hadir untuk memuatkan perasaan positif, kepribadian positif, dan perilaku yang positif. Yang kedua, menurut Bernes, psikologi positif adalah upaya teoretik dan riset mengenai proses membuat hidup menjadi lebih bermakna. Dan yang ketiga, menurut Alex Lindley, psikologi positif dapat bagi menjadi dua level tinjauan, yang pertama, level metarepinectif, dan yang kedua, level pragmatis. Sejarah singkatnya, psikologi positif sebelum dicetuskannya, psikologi positif oleh Martin Seligman. Kajian psikologi umumnya berorientasi membahas permasalahan yang terjadi pada mental manusia, seperti gangguan kejiwaan. Menjadi hal ini, Seligman mulai mengembangkan teorinya berupa pandangan bahwa psikologi masalah pada kejiwaan manusia melainkan menjadikan hidup manusia menjadi lebih bahagia dan bermakna yang didasari oleh beragam penemuan sains. Di tahun 1988 Martin Slitman dan Mihail Sikzin Mihail mempublikasikan pandangan mereka mengenai psikologi positif dan berhasil menarik minat para akademisi dan praktisi serta masyarakat luas mengenai peningkatan kualitas hidup yang terus dikembangkan hingga saat ini. seperti keberanian, ketekunan, kejujuran, dan kebijaksanaan yang presisten terhadap seseorang dalam waktu yang lama lalu ada tingkat masyarakat psikologi positif terlibat dalam investigasi yang melihat bagaimana lembaga-lembaga dapat bekerja lebih baik untuk mendukung dan memelihara masyarakat yang mereka mengaruhi selanjutnya ada prinsip-prinsip psikologi positif pertama, prinsip harapan the principle of hope Se ini mendorong individu fokus pada keseluruhan positivisme umat manusia. Setiap pengalaman negatif dipandang memiliki tujuan yang lebih tinggi, maka dari itu, pengalaman-pengalaman itu akan didorong untuk eksplorasi dan dimingkai ulang sebagai sinyal bahwa ada ketidakseimbangan yang perlu ditangani di dalam diri individu. Lalu yang kedua ada prinsip keseimbangan, the principle of balance. Prinsip ini meneliti bagaimana kita mengatasi ketidakpuasan dan kita gunakan untuk mengatasinya. Kekuasan ini mempengaruhi cara kita berpikir dan merasakan. Menurut PPT, gejala-gejala negatif muncul ketika metode coping tidak berhasil, sehingga area kehidupan kita menjadi tidak seimbang. Lalu yang ketiga ada prinsip konsultasi, the principle of consultation ini menetapkan ada 5 tahap terapi yang harus diselesaikan untuk mengatasi sistem masalah yang muncul dalam dua prinsip di atas guna mencapai hasil yang positif yaitu ada pengamatan, inventaris dukungan situasional, verbalisasi dan pengembangan tujuan kemudian ada konsep psikologi positif yang pertama kebahagiaan penelitian menyebut bahwa kebahagiaan dapat dipikirkan dalam cara kita bertindak atau apa yang kita lakukan dan bagaimana kita berpikir secara relatif terhadapnya. Kesejahteraan Sering disebut apa secara inharan, baik bagi individu, baik secara fisik maupun mental, meskipun aspek lain dapat ditambahkan untuk mendefinisikan kesejahteraan. Tiga, ada kualitas hidup Kualitas hidup mencakup lebih dari sekadar kesejahteraan fisik dan mental, ini juga melibatkan faktor sosial ekonomi. Hal ini juga dirasakan secara berbeda dalam budaya dan wilayah berbeda di seluruh dunia, tetapi dapat mempengaruhi seberapa baik Anda hidup dan berfungsi dalam hidup. Lalu yang keempat ada kehidupan. Kehidupan yang bermakna atau kehidupan afiliasi mempertanyakan bagaimana individu memperoleh rasa positif dari kesejahteraan, kepemilikan, makna, dan tujuan dari menjadi bagian dalam berkontribusi kembali ke sesuatu yang lebih besar dan lebih permanen dari diri mereka sendiri. Misalnya alam, kelompok sosial, organisasi, gerakan, tradisi, dan sistem kepercayaan. Berikutnya adalah kajian utama dalam psikologi positif. Kajian utama dalam psikologi positif ada beberapa yaitu satu, Pikir positif Pikiran positif merupakan dasar dari pendekatan psikologi positif yang mana prinsip bahwa setelah sesuatu bila dilihat dari pandangan sisi positifnya menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dua, Optimisme Optimisme, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, menyatakan bahwa berpikir positif akan memunculkan optimisme. Maka dalam hal ini, optimisme diperlukan tidak hanya dalam lingkungan kerja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kebahagiaan. Kebahagiaan uh, atau happiness menyatakan bahwa perilaku seseorang berdasarkan atas emosi yang mendasarinya. Untuk itu, bila terdapat emosi positif, hal ini akan memunculkan rasa nyaman dan kebahagiaan yang selanjutnya akan membawa hal-hal positif seperti meningkatkan kinerja, memiliki banyak teman, kesehatan yang lebih baik, memperoleh uang yang lebih banyak, atau mengurangi stres, meningkatkan lingkungan kerja, menjalin hubungan yang lebih baik, dan menjadi residen atau lebih tegar. Empat, mindfulness. Dengan adanya mindfulness, maka akan menimbulkan rasa tenang. Dengan adanya perasaan tenang, akan membantu seseorang dalam menanggapi hidupnya. 5. Kebermaknaan atau meaning Rasa bermakna atau kebermaknaan memiliki peran penting bagi diri seseorang, karena dengan adanya perasaan bahwa ia dan atau pekerjaannya yang dilakukan adalah bermakna, maka hal ini membuat seseorang memiliki perasaan yang dihargai dan dihormati. 6. Well-being Berdasarkan peringkatan psikologi positif, pembahasan well-being sering dihubungkan dengan istilah subjektif well-being. Lalu, 7. Flourishing Makna flourishing dekat dan senada dengan mindfulness dan well-being. Konsep flourishing merupakan suatu pengembangan konsep mengenai kebahagiaan. Konsep Flourishing ini, suatu konsep yang mana menunjukkan adanya perasaan menyenangkan yang akan menuju kepada kondisi keberhasilan dan kesejahteraan, termasuk di dalamnya adalah kesehatan mental. Berikutnya adalah bersyukur atau gratitude Bersyukur adalah hal atau sikap seseorang yang dapat membuat jiwa seseorang lebih sehat. Sembilan memaafkan atau forgiveness. Dan sepuluh adalah resiliensi. Resiliensi adalah kata yang mana di situ bisa diartikan seperti elastisitas memantul yang atau jika dihubungkan dengan uh, hubung perilaku seseorang maka itu seperti ulet, tidak mudah menyerah dan tidak hanyut pada keterpurukan yang dialami uh, ada juga yang menamakan polisi tersebut sebagai adversity dalam hal ini seseorang yang memiliki resiliensi Resiliensi yang tinggi cenderung mudah bangkit dari kegagalan dan mau mencoba lagi. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan antara lain, satu, harta, yang mana para peneliti membandingkan kesejahteraan subjektif rata-rata orang yang tinggal di negara kaya dan orang-orang yang tinggal di negara miskin. Si penelitian menunjukkan mereka yang hidup di negara kaya memiliki indeks kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di negara-negara miskin. Namun, variabel kebahagiaan berkorelasi dengan berbagai faktor hidup lainnya. Menurut riset, harta kekayaan memang dapat meningkatkan kebahagiaan, namun sifatnya sementara. 2. Pernikahan Kehidupan pernikahan yang baik memungkinkan peningkatan kebahagiaan. Namun di sisi lain pernikahan yang buruk menimbulkan kualitas kehidupan yang buruk pula. 3. Kehidupan sosial. Orang yang memiliki jaminan so jalinan sosial yang memuaskan akan memiliki kebahagiaan yang lebih baik. Orang-orang bahagia akan sedikit memanfaatkan waktunya untuk sendirian, yang mana sebagian besar mereka cenderung menjalin koneksi sosial ke sesamanya. Berikutnya adalah usia. Dengan ditambahnya usia dan pengalaman hidup, terjadi perubahan intensitas emosional yang mana menyebabkan efisiensi tingkat kebahagiaan pada diri seseorang. Nomor 5 adalah kesehatan. Kesehatan pusat dari kebahagiaan. Hal ini dikarenakan persepsi kita tentang kesehatan itu sendiri yang mana ketika kita sakit, seluruh tubuh merasakan sakit yang diderita, sekaligus menghambat dari aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Agama penelitian tentang peranan kehidupan beragama terhadap kebahagiaan telah berkembang secara masif. Orang yang religius lebih kecil kemungkinannya terlibat kejahatan, pengguna narkoba, perlahian, maupun bunuh diri. Keluarga yang dibangun atas dasar agama relatif lebih kondusif dibandingkan keluarga yang dibangun tanpa landasan agama. Orang yang beragama relatif lebih optimis dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan semakin tinggi kualitas keberagamaan seseorang, maka semakin bermakna pula dan, dan bahagia pula hidupnya. dan terakhir adalah rasa syukur. Menurut Seligman, salah satu faktor yang dapat membuat kita bahagia dalam rentang kehidupan yang lama, yaitu rasa syukur. Rasa syukur melintasi semua kondisi kehidupan. Orang kaya belum tentu bahagia, dan orang miskin belum tentu menderita. Kuncinya satu sejauh mana rasa syukur kita atas segala nikmat yang kita terima. Berikutnya adalah tiga konstruk psikologi positif. Tiga konstruk psikologi positif yaitu satu, Recent Life Recent Life adalah definisi kebahagiaan duniawi yang menurut Seligman adalah kebahagiaan yang biasa didapatkan oleh orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah atas. Berikutnya adalah Good Life Good life adalah kebahagiaan yang dialami apabila seseorang fokus pada kekuatan pribadi dan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah meaningful life. Adalah hidup yang ideal, penuh dengan makna dan pelajaran yang bisa dipetik. Pengembangan kekuatan karakter individu, pengu penguatan emosi positif, serta penemuan makna dan tujuan hidup pada hasil kehidupan yang positif pula sekian video dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah sikap terakhir kebahagiaan tidak berada di luar sana melainkan berada di dalam diri Anda terima kasih telah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh